Kami, ya, kata kata. Kata, kata, kata. ikut memeriahkan kegiatan kita pada hari ini dan Ramanaruhuda akan mendapatkan piala penghargaan dengan kategori peserta terindah terpenting iya dibawa dari depan ayo dibawa dari depan ini babinan yang guru juga senang juga rasanya